baru ngeliatnya aja udah seger banget, apalagi kita udah nyobainnya Hmm. Welcome back to my channel, Fitri Helen Oke okay guys, jadi Malam ini aku mau nyobain Strawberry Snow ice Yang sebelumnya aku udah nyobain, mangko ya Atau mangga Mangga es krim dan sekarang aku coba Nyobain ini uh, Strawberry-nya, aku nggak terlalu Suka yang asem-asem gitu ya Tapi penasaran Kalau yang untuk yang rasa coklat Aku juga udah nyobain Dan rasa-rasa lain juga aku sempat nyobain makanya biar nggak penasaran pengen nyobain kayak gini hmm. jadi ini satu porsinya itu sekitar 170 NT ya kurang lebih kalau di Indonesia hampir 100.000 ribu gede biasanya aku biasanya dua orang tapi berhubung tadi ngedadak banget jadi aku cuma satu orang guys wah aku. dan ini serius banyak banget yang datang ya hmm. aku coba pindah duduk aja ya oke okay, gengs jadi di sini masih di pasar lincah Street Night Market ya dan harganya itu bervariasi harganya juga nggak mahal mahal banget tapi biasanya kalau satu mangkok ini kan porsinya porsi gede ya porsi gede biasanya tuh dua orang tapi berhubung Aku buru-buru dan gak sempet ngajak temen Akhirnya aku cuma makan sendirian aja ya Ini hmm, banyak sih guys lucu banget uh, sini. Ya. Aku gak bisa ini Kalau yang rasa itu juga banyak ya Oke okay, sekarang kita cobain Jadi ini ada apa aja hmm, Ini bisa lihat kalau kemarin kan varian yang mangganya, sekarang ini yang versi stroberinya guys Wah, wow. ini banyak banget stroberinya tuh full hmm. okay. Kalau nggak seperti itu nanti bisa Jadi di atasnya juga ada topping ini ya uh, Tambahan madu dan ini adalah es krim rasa stroberinya juga. Kita cobain. Rasanya asam-asam gitu ya, guys. Ini sumpah segar banget, segar banget. Baru ngeliatnya aja udah segar banget apalagi kita udah nyobainnya. Hmm. terlalu asam awesome loh guys serius ini enggak terlalu asem awesome. justru rasa stroberinya itu kerasa banget apa ya manis dan asamnya tuh enggak terlalu banyak ini bisa lihat ini banyak banget <tuk> <tuk> kita bisa nyobain varian lainnya kalau bisa mah kita ngajak temen ya soalnya kalau untuk seorang tuh bagaimana banyak banget kayaknya jadi aku bakal minta dibungkus untuk pulang juga guys nih. nih padahal sekarang belum musim panas, masih termasuknya musim dingin, tapi nggak terlalu dingin kadang anginnya kenceng tapi cuacanya itu lumayan panas gitu guys Hah? nggak seru ya kalau yang videonya nggak ngomol, tapi ini <tapi> karena seperti yang aku bilang, aku kan mendadak banget, jadi nggak ada rencana. pasti dominannya ke strawberry dan ini juga kan ada es krim yang stroberinya juga pelanggannya hmm, banyak banget yang datang. kalau dulu aku sempet order tapi nggak nggak aku makan di sini ya karena waktu itu udah buru-buru banget jadi enggak sempet juga mau ambil video di dalam sini dan kebetulan di dalam itu penuh pelanggannya banyak banget tapi nggak dapat tempat duduk hanya ke bawah pulang pada nangis, udah pada keluar soalnya <tuk> <tuk> mantep banget aku gak bisa lama-lama aku bakalan minta mangkuk ini kalau udah kayak gini santu ini masih kayak gimana sejak? pokoknya <tuk> jangan lupa kalian subscribe like, comment, and share di media sosial kalian dukung terus channel ini makin Semangat membuat konten-konten lainnya tentang upload di Taiwan dan kulineran di Taiwan. Tentunya kalian juga udah pengen banget, kan? aku udah lama nggak upload video YouTube. Dikarenakan emang kemarin sibuk banget ya menjelang hari Imlek dan nggak ada waktu buat ngedit-ngedit. Hmm. Kalau untuk stok videonya itu, aku banyak banget, udah banyak sekali konten-kontennya. Aku rekam Hanya saja aku nggak sempet bikin Ini untuk nyedik videonya Guys, jadi kayak gini tuh Kalau udah dimakan kayak gini ya. Strawberry Tapi aku lebih suka Lebih suka semau esnya ya, kayak gini pasti dominannya ke stroberi dan ini juga kan ada es krim yang stroberinya juga pelanggannya hmm. banyak banget yang datang udah keren banget karena aku udah lama upload video youtube karena kan emang kemarin sibuk banget ya menjelang hari ini.